halo semuanya selamat datang di channel Anadam demikian dan di video kali ini saya akan offroad lagi menggunakan Toyota Hiace sesuai requestan para viewer ya ini ada lumayan banyak sih ini request viewer kali ini <laughs> ya udah kita langsung aja ya ada mau bilang lewat itu tadi oke kita sudah bersama Toyota Hiace ini masuk kategori Hi, eh, Hi S masuk kategori minibus ya Kena <laughs> jalan, ya, loh. Oh, <laughs> langsung bisa Siap Mantap Nah kalau dari sana bisa Kalau dari sisi sini gimana ini Apakah bisa atau tidak Tidak Percobaan pertama dan langsung berhasil dong Gila Yoi Bisa teman-teman Nih pakai high edge nih Mantap ya Mobilnya muat banyak eh <laughs> uh, siap kali ini kita langsung penutupan aja kali ya Oke teman-teman semuanya terima kasih telah menonton video ini ke akhir dan jangan lupa saksikan terus video di channel Anadam sembrar terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video yang berikutnya